Menemani santai pagi kalian saat ini di Jumat yang berkah ini Mudah-mudahan kita semua selalu bahagia Selalu dipermudah segala urusan Dan tentunya Bang Mimin akan selalu memberikan Info-info menarik dan kabar spesial Dari Lesti dan Rizky Bilar Di kabar pertama sahabat kita awal dengan postingannya Mama Iis Dahlia 12 jam yang lalu mengunggah foto bareng BBL Masya Allah Bang El tertidur nyenyak, tertidur lelap saat digendong oleh Iis Dahlia Dan kita lihat juga persahabat ya Ada sebuah kalimat yang dituliskan Udah satu tahun aja nih bocilnya Jadi anak soleh Yang berbakti sama orang tua Yana Al-Fatih Et Lesti Kejora Rizky Bilar Masya Allah Doa baik dari Mama Iis Mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan Dan postingan Mama Iis ini pun Diunggah kembali oleh Papa Bilar 7 ya. jam yang lalu semalam Mengunggah kembali postingannya Mama Iis Dan ada sebuah tentunya Emote love yang diberikan Asya Allah Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga Dan terjalin dengan baik Antara Mama Is dan Leslar Amin Kemudian tersambung kita lihat juga ada kabar dari info. Mengunggah tentunya deretan para couple artis Jebolan akademi Dan tentunya jebolan lidah Indosiar. Di antaranya ada pasangan Leslar Yang selalu membuat kita bahagia dan kagum Dan kita lihat juga Kalimat caption yang ditulis oleh akun the terus info. Mimin mau buat games, uji kekompakan fanbase couple, challenge, komen emot love. Yuk, komen menggunakan emoji love untuk idola kalian. Boleh spam tuh. Yuk, persahabat ya, untuk warga Konoha. Ramaikan di kolom komentar dengan tulis nama Leslar serta tentunya berikan emot love. Semangat ya untuk warga Gonoha, dukung penuh untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya bersama kita lihat juga informasi dari L2W. Kembali mengingatkan, untuk bulan ini jadwal Bunda Lesi Kejora itu tampil di konser Tak Kenal Maka yang. Di G-Expo Kemayoran tanggal 14-15 Januari 2023 Ini informasi sekedar mengingatkan kembali persahabat ya, yang mau menyaksikan Bunda Lesti Kejora Konser TKMTG persahabat ya, tanggal 14-15 Januari bulan ini Bunda Lesti Kejora insya Allah akan tampil di acara tersebut Catat jadwalnya biar tidak ketinggalan, biar tidak terlewatkan Untuk menyaksikan penampilan Bunda Lesti Kejora Kita lihat juga kalimat caption info yang ditulis Bismillah, yang mau nonton Lesti Kejora bisa ikutan nonton konser Tak kenal Makata Goyang, jangan lupa beli tiketnya guys Sebagai fans, kita hanya bisa mendoakan, mendukung, dan menyaksikan karya idola Slobinya serahkan pada idola, apapun itu kita dukung insya Allah Ya. Kita sebagai fans Tentunya Hanya bisa mensupport, mendoakan Dan mendukung apapun Keputusan dari Itulah kesayangan kita Kemudian juga persahabat dari informasi yang kita dapatkan Kali ini Terlihat dan terpantau Rombongan Ustaz Suki Al-Buguri Lagi check-in pesawat Check-in pesawat kepulangan Rombongan Ustaz Suki al -Buguri. Leslar belum ikut pulang. Ini kalimat tentunya yang poin banget, ya. Leslar belum ikutan pulang, bersahabat. Kita doakan saja mudah-mudahan idola kesenangan kita tentunya ibadahnya lancar, dan semoga apapun yang dilakukan di sana selalu dimudahkan. Amin. Kita lihat juga bersahabat, ya. Kalimat caption yang ditulis oleh akun Leslar Sweety, "Masya Allah." Check in rombongan Ustadz Sufki Al -Buguri. Leslar belum ikut pulang Hati-hati di jalan Ustadz dan rombongan Sehat-sehat kesayangan masih eksten Di rumah Allah SWT Masya Allah banget ya Alhamdulillah Idola kesayangan kita masih betah di rumah Allah Bismillah Selamat sampai tujuan untuk Ustadz Sufki Dan rombongan Bismillah, mudah-mudahan ada kejutan Dan kabar baik yang kita dapatkan Dari idola Kesayangan kita Kemudian juga ya, pertambat ya, ada postingan kembali dari official audio collection yang mengunggah sebuah kalimat. Mau jadi atau tidak jadi bagi kami tidak masalah sedikit pun. Masya Allah, kita tidak pernah melarang apapun. Kita hanya punya harapan dan selalu berdoa kebaikan mereka. Oke, okay, besti hidup di atas semua orang lain itu tidak nyaman. Maka dari itu kita ikut alurnya, jangan terlalu banyak ngomong dan sebagainya. Oke? Okay? Pasukan biru kalian siap hobah, pokoknya, Masya Allah. Pokoknya, sebagai fans, doakan, support, dan dukung untuk idola kita. Masih menunggu cirukan dan kabar baik berikutnya di pagi hari ini, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Jadi dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.